Wah. 822. Ya. 9178. Berapa? 9178 4100. 822 9178 4100. Nomor berapa? 20. All right. <laughs> hehehe, iste.... hehehe, Tadak <tutuk> Nah, Itu apa ini? itu ya? kok ada sampai mana ada di di lain Aku malam malam, dah Oh lah. Hah? Itu aku ственu ya ya ya ya ya Bukan, Bu.